Saatnya cuci kaki Menjelang tidur Namun otak tak mau diam Walau badan sudah tak berdaya Seharian banting tulang Seharian cari hutang Seharian kerja eh hey, kerja serabutan mata sulit becah pikir hari depan perut rasa lapar malam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 Mata sulit bejak Pikir hari depan Perut rasa lapar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 Kalau Soeharto mati, apa jadinya republik atau kerajaan ini? Pasti orang berkelahi untuk menjadi pengganti. Lebih baik Soeharto dijadikan momi dan didudukkan di kursi. Oh Sampai Insita <laughs> lebih Ayo join dengan join in. Busana tuh para muda Join dong yuk join Join in. Memang untuk yang muda Sonder basah basi Karya cipta Beri, join nih. depan tepi perempuan kecil menghilang di rumah paman melompati pintu depan katup kebang satu langkah dari mis depan kembali ke rumah mengambil payung bawa berjalan pergi dengan merokok di apartemen store mobil-mobil sepi anjing yang tua menggigil kedinginan melihat curiga padaku namun tidak menggonggong lancip atau satma menyapa sambil main jatuh keluar malam habisan rokok sepatah basah kita hujan, ujian dos rokok pulas nomak yang ada luar muslim di salam. Dapur dan perempuan besar sudah masuk ke dalam kamar Ayu merah putih, tak kali lempar saja ke tempat yang kering Aku berdua kamar, aku tutup diri dalam yang baru Tidak padaku namun tidak menggonggong Ancip atau sakpong menyapa sambil main jatuh Sepuluh ribuan keluar dari kantong sebungkus rokok buatan diganti ke kantong Aku pulang kembali menyapa yang ronda Dan anjing heder tua Pintu gerbang dapur dan perempuan besar Sudah masuk ke dalam kamar Rumah-rumah sepi, mobil-mobil sepi. Anjingnya tertuang, menggigil kedinginan, melihat tiga pada Gunung tidak Gembong. Anjing atau satpam menyapa sambil main catur. Sepuluh ribuan keluar dari kantong, Sekumpul rokok buatan buatan diganti ke kantong. Aku pulang kembali, menyapa yang ronda. Anjing her dan tua, pintu berbang dapur dan perempuan besar sudah masuk ke dalam kamar. Bawa bekal keyakinan Terus bersyukur Tak dalam tafakku Walaupun tanah berlumpur Dan kau lalu Penuh hati dengan melankolik, cari Tuhan mencari kedamaian sebanyak doa melingkup. Dama warna sepanjang me Tempo dulu Loihga luang Naho sekarang Di dataran tinggi Minangkabau, Hilir mudik Orang berdagang Minangkabau, Tionghoa, Jawa, Kamil, dan Batak, Lihatlah Mereka bekerja dengan semangat Dan begitu kompak Jujur dan tenang, paling asik untuk belajar. Kalau sakit pun tak perlu khawatir, sebab rumah sakitnya pun berjajar. Museum Tridaya Eka Dharma, tempat sejarah dipelihara. Terminal Aur Kuning adalah terminal utama Kalau mau keliling kota Naik angkot taksi atau bendi Biar tahu begitu indahnya Bukit tinggi wow. Wow. Pasar teweng, pasar bawah dan pasar bantu Tempat kerajinan tangan dan cindera mata Kasminah kamu Jam dadang dekat di situ supaya yang berdagang tak lupa waktu lubang Jepang jembatan di Pameh Naresianok yang kesohor Taman panorama benteng Fort de bikin mata tak bisa molor Keripik Sanjay karupak jange, karakter yang nama makanan Bukit Tinggi indah menawan, mengundang banyak wisatawan Lihat orang pacuan kuda di lapangan kantin olahragawi beraja, ini olahraga sudah sangat tua. Tradisi yang harus dijaga. Lapanan kantin ini ya. saya dari Medan ke Padang, dari Padang ke Bukit Tinggi. Aku naik pesawat terbang, tak mungkinlah jalan kaki. Bukit barisan karesiano berangkat subuh sampai lohor. Banyak cerita yang menohok nasib anak negeri yang nyonyor. Aduh, bagaimana ini?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 In the pagi ini, nada sumbang.